alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Rafika Biang, pastinya kali ini gue mau reaction video-video jump scare buat kalian yang punya penyakit jantung atau kalian yang nggak bisa dikagetin, skip aja nggak apa-apa. Tapi gue juga belum tahu sih ini videonya semenakutkan apa, se-jump scare apa. So, langsung aja kita meluncur ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share biar teman-teman kalian tahu biar channel gue tuh berkembang gitu. Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue. Semuanya ada di deskripsi. Linknya ada di deskripsi kalian tinggal klik follow, klik follow. Klik follow. Follow, follow, follow, follow. Langsung aja kita meluncur ke videonya. Bacot, baca, baca. Oke. Okay. Peringatan bagi anda yang menderita lemah jantung atau penakut. Harap jangan nonton video ini. Dan disclaimer ya kalau tetap batu menonton terserah kalian kalau sakit tangguh sendiri langsung aja kita mulai guys peringatan bagi anda yang belum menonton part 1 silahkan tonton dulu linknya ada di deskripsi ya nantilah habis ini ya kita nonton lagi ya lumayan belum mulai eh, baru mulai udah kayak gitu ya eh ada orang lewat oh, wow. lumayan lumayan lumayan ya agak ada gerakan gitu tadi gue ya oke oke, oke kita lanjut merusak tanaman tajam terus apa tahun Satria berkoh berkah atau berkoh sih saja Biasa aja. Hello baru baru nomor 2 ini sekarang yang ketiga ya Okay. Kenapa cenderung warnanya hijau gini sih? Oh, lego banget bukanya, giginya kayak hiu cuy, tajam-tajam gergaji gaji ya. Okay, lumayan lumayan amat Ini yang keempat ya. Selalu cenderung warna hijau ya videonya. Oh. oh. Oh, tanya, kayak masih sama nih giginya masih tajam-tajam <tuk> itu lebih ke suaranya ya yang ngagetin riak di kuping tuh bikin ada gerakan gitu tuh. oke okay, yang kelima ada berapa video sih perhatikan gambar ini oke okay. pohon rumput jalanan Kalian melihat kejanggalan Tidak, mari kita zoom Yang gini-gini nih Masa setannya bebek sih? Masa setannya bebek begini sih? aneh banget ini enggak banget nih ini paling enggak nih. aneh maaf nah. main game hmm hmm eh ini game apa ya bukanya siapa lah ini? buka siapa ini boy ada yang kenal gak? coba tulis di kolom komentar. suaranya sih sore saya... meramkan ya. aduh. ada lagi. hilang. ada lagi. la biar Dilem mati. Kalau kalian yang ngerasin kayak gini, kalian ngelakuin apa nih? ya dari rumah ya? Kabut. <gifat> Males banget ngapain, udah kayak gitu masih tinggal di rumah. Ya, kebuka sendiri ya. Oke, okay. mati dong lampunya dong. Enggak tadi lakban copot bukan suara pintu berarti ya. Hmm, kenapa? Pintunya ketutup. Oke. Okay. Terus buka selimut ada nih di depan matanya Kayak gitu <tuh> Elefen door doang Kira -kira. halusinasi doang atau apa semuanya kembali normal aduh tanjing goblok goblok Shit. anjing yang paling terakhir sih serem banget nih ya, kau ya ah, anjing tadi gue kaget lah, gue tajingu kayak begini lagi shit, entuk gue coba tajing, makanya cilegual aja matanya putih semua giginya kayak kayak apa giginya ini? lancip-lancip banget ya, kenapa setan cenderung giginya lancip? apa dia mau makan orang? kan kayaknya enggak juga ya, kecuali zombie gitu, oke okay lah kalau setan kayak gini kan enggak, enggak makan orang ya makan orang, coba tulis di kolom komentar mana video yang paling bikin lo pot jantung, bikin lo scare banget video yang mana, coba-coba tulis di kolom komentar, apakah sama-sama gue, kalau gue yang ini sih the best dan paling gak the best tuh tadi nomor lima Yang hantunya bebek apa Apaan coba Nata setannya bebek Nggak ada nakutin sama tadi Setannya gambar orang doang Foto orang Banget apaan Aneh-aneh aneh Tunggu aneh, aneh. tulis di kolom komentar apakah Flare kita sama Atau enggak Dan jangan lupa Kalau kalian uh, Punya video-video menarik di ke, kalian ketemu di dan jangan lupa kalau kalian ketemu video-video menarik di sosial media kalian bisa tagin gua, semua sosial media gua ada di kolom deskripsi. Jangan lupa di-follow. Jangan lupa di-subscribe YouTube gua, di-like, komen dan di-share ke teman-teman lo biar teman-teman lo ngerasain juga apa yang lo rasain. Oke, okay, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.